Ini dia wajah penipu BCA online yang berhasil gua hack HP-nya yang sering coba nipu kalian dan gua bahkan dapat alamat rumahnya. Gua akan kasih tahu caranya untuk mendapatkan wajah penipu lainnya yang coba menipu kalian kedepannya Ayo kita bongkar habis cara penipu ini supaya pihak kepolisian bergerak dan kalian tidak tertipu lagi. Rumah penipu ini berada di kota Palembang. Ini lokasinya, dia tinggal di sekitar ini, dan dia memakai HP Vivo Y30i. Ini semua data HP-nya. Nah, kenapa sih bingung kan? Gimana sih caranya gue bisa dapat ambil semua data penipu ini sampai sedetail ini? Nah, gini ceritanya. Beberapa hari yang lalu, gue dapat WA dari penipu. Kita panggil aja namanya adalah Babi Ngepet. Si Ngepet ini mengatasnamakan BCA. Dia ngomongnya perubahan biaya bulanan BCA jadi 150000 Ya, mahal banget kan? ya Nah, gue seneng banget di situ. Karena gue sebenarnya udah lama menunggu di WA gue, kapan gue dapat giliran dihubungi oleh penipu ini. Karena banyak sekali orang yang kena... Dan gue pengen melacak penipu ini karena banyak sekali teman gue yang kena. Teman gue yang tidak bodoh pun itu kena. Bahkan ada yang kena 120 juta, ada yang kena 90 juta. Dan gue kasih tau caranya nanti gimana gue dapatkan dan gue ambil fotonya. Nah, mereka sih menipu dengan cara mengirimkan link kepada kalian. Ketika kalian klik, seolah-olah itu dari Klik BCA gitu. Dalam form tersebut ada apa saja yang perlu dimasukkan. Nah ada tiga itu salah satunya adalah ini nomor ATM kalian. Yang kedua adalah nomor telepon. Dan ketiga adalah PIN. Nah ini cara mereka untuk mendapatkan akses bank BCA kalian. Dengan data tersebut mereka bisa meng data kalian dan mereka bisa masuk ke My BCA aplikasi seperti ini. Dan setelah mereka dapat, mudah saja mereka bisa transfer uang kalian ke rekening mereka tanpa password sekalipun. Gila kan? Itu cara mereka cukup simple namun efektif untuk mengirimkan seluruh uang kalian ke rekening mereka. Saat mengisi data, gue sih ikuti aja ya cara mereka. Namun, gue masukkan data yang salah. Akhirnya, mereka kan sampai telepon gue nih ya. Pada saat itu, gue rekam pembicaraan kita, dan saat mereka telepon, di sini gue sisipkan cara untuk hack handphone mereka. Pertama, satu, gue buat link tracking. Ketika kalian klik link tracking ini, kalian bisa tahu semua data mereka. Email, lokasi, IP address, kalau udah dapat ya udah taulah di mana mereka. Jadi, gua tahu dia sampai di Palembang gitu loh. Namun, gua gak berhenti di situ. Ini link kedua yang paling penting sebenarnya, dimana kalau dia klik link tersebut, gua sudah menanamkan spyware atau aplikasi penyadap di HP si ngepet ini. Nah, makanya Pak, nanti akan kami kirimkan format SMS ya. Nanti Bapak salin semua. Hmm. Nanti bapak kirimkan melalui pesan ya, pesan biasa, kirim ke layanan BCA enam sembilan delapan tiga kali ya. Enam sembilan delapan tiga kali. Delapan tiga kali ya. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh. Silakan ini akan ya, kita tutup dulu teleponnya, akan hmm. kami kirim mere aplikasi pinjol. Jadi kalau diklik gitu jadi data mereka itu bisa diambil tanpa sepengetahuan dia. Jadi gua buat aplikasi kecil seperti itu, tidak semua HP bisa ya sebenarnya, namun kebetulan sekali HP si Babi ngepet ini, si ngepet ini uh, dia klik dia tidak sadar bahwa gua telah mengambil alih ponselnya dia. Dengan aplikasi ini, gue bisa akses kamera depan mereka dan suara mereka. Tahu nggak, di IP address mereka itu ada 32 HP berbeda. Ada 32 komputer, HP, tablet, semuanya. Jadi, mereka itu sebenarnya adalah gerombolan, satu komplotan, bukan satu orang dan bayangkan betapa banyaknya uang yang mereka bisa hasilkan dari kumpulan ngepet ini miliaran per bulan. dan pada saat itu gue berharap kalau si ngepet ini pakai earset supaya ketika gue akses handphonenya dia, gue bisa lihat wajahnya dan boom jackpot, dia pakai earset dan gue dapat wajahnya yang estetik itu terang banget, foto aslinya sih terlalu terangnya jadi gue turunkan cahayanya supaya kalian bisa lihat ini dia fotonya betapa gantengnya Abang Palembang ini estetik abes so itu dia fotonya namun gua harus tutup matanya bukan karena gua nggak mau tunjukkan wajahnya full ya pengen banget gua kasih tahu kepada kalian dan dunia ini wajah penipu ini tapi ada undang-undang ITE yang mengharuskan gua harus menutup mata si ngepet ini kalau nggak gua bisa kena masalah di kemudian hari tapi Kalian bisa dapat fotonya full. Gua akan kirimkan dengan DM di Instagram gua, real Mister Dan oh ya, yeah, kalian share ya video ini kepada teman-teman dan keluarga supaya nggak ada orang kena tipu lagi. Subscribe dan like, dan bunyikan loncengnya karena kalau kalian like, otomatis YouTube akan mengirimkan video ini ke lebih banyak orang lain dengan otomatis supaya Indonesia lebih pintar dan tidak kenal langganan penipuan lagi. Nah, kan pasti pengen tahu kan gimana caranya membuat link supaya kita bisa mengakses data orang lain. Ya, gua sih buat link itu nggak susah kok, karena gua sebenarnya adalah pengembang aplikasi. Jadi gua buat satu modul untuk tracking penipu itu atau ngepet lainnya itu. Nah, gua bisa bantu kalian, tapi gua nggak bisa kasih tahu langsung di sini karena penipu itu juga nonton video ini. Jadi mereka bisa belajar kan, nanti mereka makin tanggi juga. Jadi, kalian bisa kontak gua langsung, dan gua akan kasih tahu caranya. Gua akan senang hati membantu, terutama kepolisian. Tapi, gua nggak bisa bantu semua orang juga, ya, karena waktu gua juga terbatas. Kalau kalian kena tipu, bang itu nggak akan kasih tahu alamat penipu itu. Jadi, udah jelas-jelas kena tipu juga. Mereka nggak akan kasih tahu, mau jungkir balik pun mereka nggak akan kasih tahu. Privasi pelanggan, katanya. Kalau kalian lapor polisi pun, gue sih nggak gitu yakin kalau polisi itu akan bertindak. Mungkin harus viral dulu baru ditindak lanjuti. Maka kalian harus belajar. Jangan asal klik link aneh yang ada di handphone kalian. Jangan klik link yang kalau kalian nggak percaya. Jadi, karena ngepet-ngepet ini makin canggih setiap harinya. Mereka dapat miliaran per bulan. Gimana nggak ketagihan gitu loh lo kerja sampai mati pun belum tentu dapat uang seperti mereka dapatkan hanya dalam waktu sebulan loh ya mereka itu kaya karena menipu so that's all I can tell you about this everybody ingat share ke keluarga kalian ya supaya mereka tidak kena tipu di video selanjutnya gua akan kasih tahu bahwa gua telah berhasil mengambil alih salah satu channel youtuber paling terkenal di Indonesia so everybody see you again Mr. Bird sign out love you all Bye bye